Oke, okay, teman-teman semuanya, kita akan buat tutorial cara menghitung kayu kasu ya. Kayu kasu kuda-kuda sama genteng ya. ya. kita akan coba tut buat tutorial cara menghitung uh, kebutuhan atap lah. Oke. Okay. Ini saya udah buka SketchUp 2021 ya. ya kita akan ubah stylenya di sini. Oke, okay, okay. ya udah lama sih saya enggak upload video lagi. Ini kita hapus, ya. Oke, okay, dan saya akan membuat uh, dinding untuk pemasangan anu di sini ya. Atapnya ya. Uh, ini saya kontrol move ya. Ya ini. Ya, jadi kita akan membuat tutorial cara menghitung kebutuhan atap ya oke okay. dan ini bebas ya saya ukurannya saya enggak terlalu detail ukurannya ada mp3 hmm, meter ya oke okay. dan oke okay. Oke, okay, 150. Oke. Okay. Ini di sini ya rencananya tempat kita pasangan atap terus microb ya. Ya, jadi kita akan buat atap di sini. Kita harus sebuah atap ya. Saya pilih tool protaktor. Ya, idealnya 30 derajat juga enggak apa, -apa. Oke. Okay. Dan ini kita buat keris tegak di sini. Ya, saya ingat teman-teman ini cara menghitung tutorial cara menghitung kebutuhan ya atap ya Oke okay, meter ya ini, ini saya saya tahu ya 90 aja oke okay. oke okay, ya oke seperti itu kita buat garis di sini juga bukan L yang cukup identah garis ya ya ini juga boleh untuk pemula ya dan kita akan follow me ya seperti biasa cara membuat atap kita menggunakan follow me oke ini kita buat jalur untuk follow ya oke oke Nah, klik tiga kali, garis itu oke. Kita tekan shift, tahan double klik ya, agar bagian ini tidak ikut terseleksi ya. Oh, ini juga kita select. tekan kontrol ya. Oke, kita oh ya, kita lupa buat ininya ya. Di nya, ya. kita buat ulang lagi. Oke, eh, sampai saja ukurannya berapa ya? Nah, ini Oke okay. Oke okay. mm -mm -mm -mm. save follow me oke. Okay. Oh ya bagian ini, ini belum kita ulang lagi Oke okay si double klik set oke okay. kontrol ya lalu follow me oke okay, seperti itu ya jadi ibaratnya kita akan hitung ya ini ini garis ini tulangan dari anu ya tulangan dari atap ya ini namanya kayu tunggu sebentar ke ini garis balok nok balok nok 8 kali empat belas teman-teman balok nok ya ini garisnya ya ini ya agar mengetahui panjang dari eh uh, uh, balok nok ini tuh kita klik ya kita select ya tapi sambil tekan kontrol ya. ya kita akan mengetahui biayanya berapa ya cara mengetahui panjang dari seluruh dari garis panjang dari ini kita pilih ini ya ya ini panjangnya ini pakai satuan milimeter kita ubah satuannya menjadi meter ya uh, oke okay. ini ya met, meter sudah oke okay. oke okay, area panjang volume ini area ini panjangnya pakai meters oke okay. oke okay. ini udah ya jadi panjangnya itu 42 puluh meter teman-teman tapi kita akan taruh koma di sini agar lebih uh, detail ya oke okay. ya oke okay. ya jadi panjangnya empat cara men agar mengetahui kebutuhan Uh, balok noknya itu ukuran 8 x maka kita buka Excel ya. Ini kita buka Excel, oke. Okay. Excel, <coughs> cara mengikutnya, hmm, oke. Okay. Kita menggunakan pita ceiling, teman-teman ya. save ceilingnya oke okay. ya. Yeah jadi ya ini kita pasti ini tadi udah saya copy ya ini saya copy ini ya saya copy terus ngkapat saya pasti ya sini ya, panjangnya ya terus eh, titik dua koma ya ini terus ikat, kita kita masukin nilai panjang balok itu per, per batang misalnya panjangnya 12 meter kita taruh 12 di sini ya kita menggunakan pintar ceiling ya artinya saya taruh 12 di sini nah, maksudnya kenapa apabila panjangnya itu taruh aja ya eh mencapai 13 meter ya otomatis kita nggak bisa dong beli setengah ya dari kayu balok itu mesti kita beli dua ya agar mencapai 13 meter kan dua dua kayu dua batang kayu balok gitu, kan. ya jadi perintah ini untuk membulatkan ya misalnya jadi misalnya panjangnya yang dibutuhkan tuh 13 meter ya otomatis kan dibutuhkan dua batang kan sendakan per batangnya itu panjangnya 12 meter kita asumsi asumsi 12 meter ya panjang dari kayu balok itu ya ini ya. sehingga ntar nilainya itu udah dibuatkan menjadi 24 ya 12 kan? 12 tambah 12 kan 24 ya jadi dibuatkan menjadi 24 ya jadi di ukuran 13 itu dibuatkan menjadi 24 panjangnya berarti dua picis ya jadi kita ini maksudnya itu panjang ya kita masukin nilai panjang per batang ya terus saya tutup burung terus bagi dengan 12 dibuat panjang dari kayu balok itu sendiri ya nah terus kita bahas sama tekan enter ya jadi kita butuhkan eh uh, kayu baloknya itu teman-teman kayu balok baloknya itu empat pieces teman-teman ya kita asumsikan aja tuh harga per pieces itu ya kita misalkan aja ya 500 ribu aja ya 100 ribu ya kita taruh koma di sini ya seratus ribu ya. Terus kita ini terus berapa biayanya kira-kira ya? ya jadi sama dengan aja kalau di sini ya empat dikali ya 100.000 ya ya jadi biaya dakwa pantai segini teman-teman itu empat ya ya hanya channel jaket yang memberikan baklakan ilmu anda ilmu kepada anda ya cara menghitung kebutuhan ya ya kayak gitu begitu juga ntar kayu kayu juga kayak gitu teman teman ini kan kayu uh, nok baloknya nih ya panjangnya segitu berarti ya biayanya segini teman kalau harga per batangnya sih harga per batangnya seratus ya ya ini segini ya kemudian saya setelah itu kan saya sudah kita mengetahui itu biaya uh, kebutuhan yang ini ya kayu kayu balok nok ini, senangnya kayu kasurnya ya untuk membuat mempercepat uh, ya itu kayu kasur seperti ini aja semangat kita akan oke okay, kita buat garis di sini kita tunjukkan kayu kasur di sini ya. Jadi Anda tidak perlu membuat uh, berbentuk kayu-kayu ya cukup Anda buat garisnya aja teman-teman. Ya. Terus <tuh> jarak kayu-kayunya mau berapa? Mau berapa ya panjangnya ya? Hmm, hmm, hmm. oke. Okay. Itu kantei. Oke, okay. kontrol Oh ya, karena ini menggunakan satuan meter tadi ya. Jaraknya kita ubah jadi mm lagi. Model info. Coba mm lagi ya. Oke. Oke. Jaraknya taruh aja hmm, 300 ya. Ya, jarak kayu kasurnya gitu ya ya kayak gitu ya jadi oke okay, saya percepat aja ya ini ya kita loncatin aja lah ini nah, tapi serasa itu terlalu aneh ya lalu uh, jaraknya sekitar ya 500 ya 500 cm ya segitu aja ya lalu kita delete bagian ini oke okay. gitu juga di area lain kita buat garis di sini saya scan seperti itu ya oke okay. saya loncatin video ini dulu. Oke, okay, teman-teman. Jadi untuk uh, mempercepat buat garis-garis uh, kayu kali-kasnya di sini kita akan buat teknik khusus ya. Kita buat di sini agar agar mempercepat ya. Ini saya M control pindah ya di sini ke okay, saya group. Ya ini jujur aja ini ilmu yang sangat-sangat mahal ya teman-teman tapi ya saya akan berikan ilmu pada anda secara belak-belakan ya tanpa syarat ya karena dalam agama saya ya berbagi ilmu itu menjadi amal jariah ya, teman-teman jadi saya nggak takut ilmu saya diambil sama orang ya oke jadi saya akan ini ya tool trap ya untuk munculkan tool ini saya caranya gini teman-teman toolbar sandbox di sini ya ya kalau anda centang maka muncul tool tersebut ya oke kayak gini saya ya kayak gini ya ya sehingga cetakannya itu ada di bawah cetakan garisnya ada di bawah oke saya delete nah ini, saya buat garis di sini. Oke, okay. oh, mau belahan ini enggak terlalu lama, ya? Uh, saya select, tekan M, klik 12. Oke. Okay. Oke, kayaknya sawan jatin aja video ini, teman-teman. Oke, okay. oke, okay, teman-teman, ini kita besta jadi oke, mm -hmm. oke. Okay. Okay. 500. Okay. Kita asumsikan kayu kasunya ya. Kik, 6 enter Oke, okay. okay, segitu aja teman-teman. Mungkin udah kelamaan ya. Jadi agar kita mengetahui ya berapa kebutuhan kayu kasurnya di sini, maka okay, kita klik aja ini teman-teman garis-garis ini klik atau lebih singkatnya kita warnai ya ini kita warnai warna material ya set oke okay. waduh ya oke okay. nah ini ya setelah ya oke okay. oke, okay, risk ik 6 enter okay. ik 6 enter okay. kelebihan okay. ini juga ik 6 5 enter oke, okay. kelebihan ini kurang oke, okay. kita hapus kita akan menghitung ya jumlah kayu kasusnya di sini dan kita asumsikan hanya bentuk garis ya oke okay. <tuh> nah, beda lagi kalau buatannya kayu rangnya ya sama juga prinsip kayak tadi itu kita menggunakan ini tempo untuk mengetahui panjang dari garis tersebut, ya. Makanya, pikir saya, chat ini ya, sangat-sangat membantu sekali, teman-teman. Oke, okay. nah sekarang kita ini klik kanan, terus pilih awet sama tutorial. Oke. Okay. Lalu kita delete, ya. Sehingga yang muncul hanya garis itu doang, ya teman-teman. Oke, okay, kita delete garis yang yang lebih yang keluar itu ya, yang keluar dari area atap itu, area-area batas itu. Oke, okay. hmm ya ya ya Oke okay. ini kita delete garis yang dikumpulkan okay. ya Oke okay. kita akan menghitung kayu hasilnya ya Anda cukup menyeleksi ini kayak pasur sini. set set select yang ini kontrol set-set set set ya dari anda selek itu enggak anda bisa mengetahui panjangnya berapa semuanya ya kalau udah ketahui panjang kita hitung seperti tadi teman-teman rumus Excel yang tadi oke okay. yang lain jangan ikut terselek ya oke okay. ini ya agar dindingnya tidak ikut terselek anda tekan shift ya tahan zoom klik area dindingnya Kayak gitu ya. Uh, Saide uh, kita hitung bagian ini aja dulu ya. Bagian area sini berapa kebutuhan uh, kayu kasurnya. Oke. Okay. Ya ini kayu kasur bagian ini ya. Kita tahu biayanya berapa. Oke okay, kita pilih yang info di sini ya. Kita ubah satuannya menjadi satuan meter. Oke okay, kayak gitu ya. Sehingga ini panjangnya udah ketahuan ya. Syaratnya itu, untuk mengetahuinya, Anda harus melayani seleksi garis kayu kaso itu. Oke, okay. ini copy nah, langsung kita masuk ke Excel. Eh, kayak pakai urusan yang tadi aja. Oke, okay. ini kita ubah nilainya di sini, di resinnya, ya. ya. Oke, okay. <tuh> nah, kita asumsikan itu kayu kasurnya itu ya 100.000 lah harganya ya cara cek aja harganya di Tokopedia Lazada, teman ini hanya kita contohkan aja ya nah ini panjangnya itu kita dapat jadi panjangnya itu 113 meter oke okay. ya ini kita tahu ini harganya ini cuma total gayanya Nah terus bagaimana cara eh, menghitung pekerjanya biasanya eh, biaya tukangnya ya sama seperti ini anda tanya ke tukangnya bisa dalam untuk pengerjaan kayu kasu dengan panjang taruh ya dua meter berapa biayanya anda tanya ke tukangnya saya harganya bilang harganya dijawab di seratus hmm, ribu lah seratus ribu ya maka anda bagi itu seratus panjang dari area sini terus dibagi eh, 100 ribu lah misalnya pengerjaan ini 100.000 ribu tuh. misalnya ini aja lah supaya lebih gampang nah, dalam pengerjaan satu batang ini itu berapa biayanya nah, tanya ke tukangnya anda, anda terus anda bisa menyimpulkan uh, satu batang pemasangan kayu satu tuh terus langsung dibagi itu loh dengan harganya lah kayak gitu teman-teman Uh, misalkan panjang ini loh dalam pemasangan satu kali kayu kasur 12 meter tuh upahnya itu berapa taruh aja upahnya tuh Rp20.000 ya tinggal anda kalikan aja ya ya seperti itu oke okay. jadi ini teman teman ya biayanya itu saya sudah bongkar ya ya mungkin uh, pada video yang lain mungkin eh uh, di anda cek di YouTube ya belum ada yang berani ya atau belum ada uh, cara menghitung kebutuhan kebutuhan atap ya Nah terus bagaimana cara menghitung kebutuhan genteng ya Oke okay, saya kontrol Z ya untuk kebutuhan genteng ya hanya di channel Purwajakarta yang memberikan tutorial belak belakan ya ya <tuh> ya untuk kebutuhan kebutuhan genteng, misalnya kita dalam kebutuhan genteng itu ukuran genteng itu se -se ukurannya seperti ini teman teman saya ukuran gentengnya taruh aja saya uh, ubah ini modelnya info milimeter lagi. Oke Oke taruh aja ukurannya segini ya Oke ini kita harus tahu ya panjangnya ini Panjangnya berapa ya jadi 0,4 meter teman-teman panjangnya situ oke. <tuh> oke ini aja ya ya Yeah, jadi 0,47 meter ya yeah. ya yeah. ini kita ubah menjadi satuan meter oke okay. ya yeah, 0,48 ya yeah. 0,30 ya yeah. yeah, jadi cara menghitung kebutuhan dan anda harus mengurangi dengan uh, overlap ya yeah overlap itu adalah kalau genteng itu ada ditimpa ya antara genteng satu dan lainnya itu ukuran yang ditimpa itu misalnya kayak gini ya kayak gitu ini kan genteng nih tapi biasanya ada ada ukuran timpanya di sini ditimpa dengan genteng yang satunya itu nah ini overlap namanya nah ini ada kurangi gentengnya itu ukuran luas gentengnya dengan ukuran yang ditimpa itu overlapnya itu Tuh, kayak Gini, jadi murninya ukuran gentengnya terus gini teman-teman ya morni ukuran uh, biaya yang kita butuhkan ya ini terus ini juga ada overlap di sini juga uh, jumlah tumpaan dari gentengnya itu ya jadi 2m okay. ini overlapnya, overlapnya kan dalam pemasangan genteng itu seperti itu teman-teman ya nggak murni luas dari itu genteng tersebut jadi panjang yang kita butuhkan dikurangi dalam overlap itu segini 0,45 0,24 ini ukuran asli gentengnya ini kurang overlap jadi kita menggunakan luas dari overlapnya ya 0,4 dikali 0,24 gitu ya kita buka Excel 0,24 terus dikali 0,45 Oke okay. 0,45 Oke okay. dibagi ya kalau oh, dikali-kali Oke okay, sama dengan jadi luasnya segini teman-teman Oke okay. Jadi luas gentengnya tuh segini teman-teman ya, ya luas bersih. Dan <tuh> setelah kita udah temukan luas, maka kita eh, luas pemasangan yang terpasang di seluruh atap ini ya. Cara menghitung luasnya area permukaan ini ya gampang teman-teman, ini kita lihat ya. atau tadi genteng tadi itu sebenarnya kita nggak perlu menghitungnya itu teman cukup anda klik ini aja terus buka ini info Anda udah temukan luasnya berapa itu tuh jadi model info oke luasnya kita tahu sini ya ini udah ketahuan ini luasnya Anda Anda tidak perlu menghitung kayak tadi ya atau gini aja ya ini kita delete ya kita enggak pakai dosa pakai kurang itu yang lebih gampang aja ya ini saya kontrol uh, to move untuk uh, pengurangan B overlapnya ya ya ini bersih ya kurang bersihnya ini 0,21 ya luas dari ganteng tersebut ya sini <tus> saya delete ya terus kita hitung luasnya ini set kita tekan kontrol ya ya ini sudah kita ketemu ini luasnya berapa oke kita copy kita buka hmm, ini. ini dibagi ya terus sama dengan kita menggunakan kita selling selling kita buat titik dua koma oke okay. terus oh ya yeah. ini ini kita taruh di sini oke okay. ya terus kita taruh titik dua titik dua koma ya terus saya ini tutup kurung nilai ini saya copy antarochi terus pasti pasti di sini ya ya kita tekan enter oke okay. ceiling ini ini pak luas dari seluruh atap, ini luas dari gentengnya ya dibagi dengan luas ya oke okay. ini kan luas gentengnya kan ya ya ini kita copy ctrl c ini saya ctrl di sini, ya kayak gitu ya hasilnya 8 jadi anda yang anda membutuhkan genteng itu senilai ini teman-teman enam -teman. pieces genteng ya kayak gitu ya jadi panjang ya, luas luas keseluruhan uh, tempat pengasahan atap itu di sini ya, dari sini terus mendatar titik 2, di sini terus di sininya luas dari genteng tersebut luas bersih dari genteng tersebut itu gitu oke gitu. oke okay. okay. itu aja jadi dia enggak ini jumlah genteng yang Anda butuhkan, tempat terus kita taruh harganya di sini. Taruh aja ya, 20 ribu per bagian. Ya, terus sama dengan ya, dikali ini 20000 Maka biayanya tujuh 17 juta, teman-teman. 180000 Oke, okay. ya, seperti itu ada video singkat dari saya mudah-mudahan bermanfaat ya tinggal uh, kuda-kudanya aja sih kita menghitungnya tapi prinsipnya sama seperti yang bang tadi ya oke okay, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semuanya dan uh, untuk aplikasi RAB uh, itu Anda bisa dapat ya saya buka YouTube dulu uh, buku RAB itu Anda bisa buka di channel saya ya yaitu creator Oke okay. ya saya buka saya sampai YouTube ya di sini ya YouTube <tuh> pwj creator ya ini channel saya dan ini ada buku pemula next profesional ini juga cara untuk pemula, ya yang baru belajar Anda bisa mempelajari buku ini dan Anda bisa menjadi profesional ya. kalau buat rumah itu kan harus tuntas ya teman-teman ada fondasi ya ini juga membuat rumah secara tuntas hmm. dan ada juga trik-trik cara membuat detail disini dan ini saya sangat merekomendasikan Anda menonton video ini teman-teman 40 detik kubah 8 jenis atap genteng disini sangat bermanfaat karena Anda tidak perlu Anda Anda bisa mengubah ya berbagai macam detail genteng yang Anda mau itu ya mau butuh apa-apa ya tapi dengan Anda mengubah itu Anda tidak perlu memasang ulang pada area atapnya Anda cukup mengedit satu genteng maka yang lain itu juga berubah Oke okay, saya rasa itu aja ya video singkat dari saya dan uh, salam kreativitas wassalamualaikum warahmatullahi